buat furniture ya furniture dengan menggunakan uh, software 3D Solidworks. Oke okay, kita mulai nah seperti biasa kita mulainya disini dengan front ya Lalu kita langsung ke sini. Di sini kita pilih sebagai pertamanya adalah rectangle awal ya kita membuat di sini karena kita pertama membuat meja. Ya meja yang pertama sebagai daun mejanya ya kurang lebihnya di sini adalah 600 ya 600 ml. E, lebar mejanya terus dan ya, tebal tripleknya kita perkirakan bahwa tebal yang pertama adalah 18 milimeter ya setelah ini kita langsung ke fitur lalu ekstradus ekstradus ya di sini kita ambil yang paling mid plan untuk mengambil berapa panjangnya kita ambil di sini 1200 ya 1200 untuk meja oke lanjut uh, di sini kita cari trik yang paling cepat bagaimana membuat assembly biar kita tidak terlalu keluar masuk uh, pada part ya oke lanjut di sini Lanjut di sini kita langsung di save as ya, file kita di save as, selanjutnya yang mudah ya, di save as ya, di save as tadi kita udah di sini latihan ininya langsung ke tadi ya di save setelah kalian workshopnya di tapi saya punya file sendiri ya, oke di sini new folder kita adalah di sini oke, furniture. gambar, pertama di sini adalah daun meja. Oke. Okay. Bagaimana caranya kita untuk mempercepat di dalam pembuatan assembling ya, part assembling. Di sini kita baru punya satu part. Oke, okay, kita langsung di assembling saja. Caranya begini, langsung kita bukan supaya langsung ke assembly. Bagaimana <coughs> caranya karena kita baru punya satu, tapi <coughs> kita bisa melakukan ini. Caranya sini adalah dalam meja yang tadi, oke di sini, oke nah, kita udah punya satu. Nah di sini kita mau bikin kaki meja nya ya kaki meja caranya adalah langsung ke insert di sini insert new, new part jadi kita tidak keluar dari assembling karena kita akan membukanya sebagai kakinya baru digeser ke atas tempelkan di sini nah ini sebagai inti ke atas geser baru disini sini sama tebalnya adalah 8. mm. Terus eh, berapa lebarnya? Lebarnya kita tadi kan 600. Kita bikin di sini lebarnya 400. 400. Nah, lalu kita sama kembali ke sini, fitur Lalu extrude Berapa tinggi meja? Di adalah biasa rata-rata 700 standar orang Indonesia ya, 700 atau 70 cm, oke. Okay. Di sini, ya, lalu bagaimana ini di sini kita gampang? Caranya adalah dia ya diklik kanan atau enggak langsung ke sini ke segitiganya karena diklik. Di sini ada made in asem awesome link satu kita intesnya kita hapus. Ya, setelah dihapus kita boleh geser ke sini. Ya, nah, ada lepas kan? ada nah, lepas. Kita baru ini. Nah, di sini. Kita kasih jarak yang Ini baru kita net bagian permukaan sini ke sini. Oke. Nah, ini. nah, ini. nah Lalu di sini, karena nanti kita akan ada jarak penutup, maka kita di sini dikasih jarak lagi ya, mat-nya misalkan kasih lagi lah 50. Oke, nah ini sudah jadi sebelah. Bagaimana kalau kita mau bikin sebelahnya lagi, karena kan mungkin kita anggap hanya kanan kirinya adalah sama. Nah, karena kanan kirinya sama, tinggal kita di sini ke ayat Nah, baru di sini ada linier e, untuk memiror ya, mirror. Lihat paling bawah ini ada mirror. Nah, baru di sini dipilih, pilih di sini nya garis setengahnya. Makanya di dalam membuat gambar itu harus benar ya. Nah, biar gampang pada benda ascending. Prompt plan. Nah, tengah ya, kita baru pilih mana benda yang akan kita mirror. Berarti mirrornya part yang ini. Oke, okay, lalu klik oke okay. Nah, ini langsung ada. oke okay. okay. Kita di sini mau kasih nama enggak Oke, okay, kita kasih nama. Ini di-open, di-save as ya, perlahan ini di set as mana? Save as yang C sebagai namanya kaki. Meja. L K meja N E J A. Ya, seperti ini. namanya udah berubah. Terus bagaimana di nggak berubah ya, dari tampak sampingnya tuh tampak depannya terlihat nol. Nah. Lalu di sini kita akan menambahkan sebuah laci, ya, sebuah laci atau misalkan ada tambahan lagi, sampai seperti tadi masuk ke Insert New Component. Nah baru di sini Nah, ini udah kita perlukan nah baru pilih lagi ke ini center nah ini center tarik tadi berapa nah, ini kita samain 400 400 lalu ini ini ditarik klik kiri Tekan tarik ke atas. Nah, baru keluar muncul e, dimensinya beberapa. Kasih kita tebalnya jangan 18, yang 12 mm beri teksnya. lalu kita ke apa namanya extrude boss. Extrude mau berapa? Tadi kan 700 yang samain berarti dia harus kurang kurang lebihnya menjadi 500 ya agar ada perbedaan. Lalu di sini kita oke. Okay. Nah tergantung nanti pada saat di sini apakah akan menjadikan full setengah atau bagaimana tergantung ya. Tapi oke okay, di sini kita lanjutkan lagi. Tinggal membuat hamba bawah nah, hamba bawah sama seperti tadi jadi kita tidak keluar dari asli dia di insert sama seperti tadi nah, lalu di sini diklik di bagian mana sini nah oke okay. nah misalkan ada tinggal di normal dok ini dia bisa nah disini nah di sini lalu ke sini kita masukkan ada sama ukurannya kita pakai 12 mili 12 mili lalu 12 mili terus panjangnya adalah kita sama saja tadi 400 oke, okay. oke okay, 400, nah, lalu kita extrude, nah ini ya kita extrude 500 tidak apa -apa. ya. Oh ya. nah, ini makin panjang ya, nah, khawatir tinggal sini, mana platnya, tinggal ini nah sini kita lihat jalannya mungkin orang berbeda-beda ya tinggal dikeluarkan aja sudah bisa copot nah begitu tinggal di sini nanti kita tempel nah kita make permukaan ini dengan permukaan yang ini nah, oke okay. Kebaliknya nggak masalah, nanti kita mau kembangkan arahnya ke sini biar ukurannya pas, kita tempelkan lagi di sini ke dua permukaannya. Nah, di dalam langsung itu banyak caranya, kita coba cari mat yang udah Ini met ke sini biar pas, oke, okay, nah terlalu panjang gak? terlalu panjang enggak oke ini ternyata terlalu panjang makanya akan besar kita cari ke sini berapa harusnya panjangnya di sini ada namanya Epilog kita cari ukuran measure gambar meteran nah dari sini kita perhatikan sini, nah dari sini langsung ke sini berapa ukurannya kita cari yang normal 476 oke berarti ukuran ini harus dirubah menjadi 476 tambah 12 kalau tidak diukur lagi dan disini di keperluan ini 488 berarti ini harus dirubah menjadi ukurannya adalah 488 488 nah, kok tidak berubah dengan direpress nah, oke okay. ya nah, Nah, di sini, kenapa di sini ada, kok oh ini terlalu masuk ya, makanya, gimana caranya biar ini, biar kita masuk ke dalam, nah, yang ini, kita rubah, lepaskan lagi, tadi yang ini, matnya, mat bawahnya ini, dilepaskan, nah, oke, okay, kita delete, kita bikin sama rata aja antara ini cari di sini netnya nah jikalau kurang cepat nanti tinggal di komen aja di bawah di kolom komentar oke okay. nah kok ini ke sini oh iya. tinggal di geser ke sini nah lalu yang ini ini di map ke sini oke okay. sudah cukup kelewat belakang nggak pas ya sampai sini atasnya belum mau oh, atasnya tadi kan lepas tinggal di dekat sini langsung di net ke sini nah oke okay. nah tinggal kita bikin tutup belakangnya bagaimana caranya sama seperti tadi nah kita di sini sama ke sini ke insert komponen new nah tinggal diklik aja di sini. Kalau kita klik di sini boleh, kita nah, biar tidak keluar dari assembly biar gampang. Itu maksudnya, mungkin ini punya cara masing-masing ya, biar nanti kalau di solid itu gampang untuk perbentukan bill of materialnya Oke kita bikin ukuran dulu aja ukurannya berapa tadi 500 500 itu tingginya nah berapa panjangnya panjang nanti kita sesuaikan aja ini 1200 ya coba 1000 nanti kalau kurang ditambahin lagi aja oke Berapa tebalnya ke sini? Jadi yang tebal itu kurang lebih belakang jangan terlalu tebal ya. Untuk plat grip yang 3 mili aja udah cukup. <tuh> Oke, okay, cukup. Nah, di sini sama seperti tadi dan begini kan udah bisa apa-apa ini. Tinggal cari ke sini part ini. Nah, part ini. Nah, di coba nah ini dihapus aja, oke, nah baru yang tadi ini kita kesini, kan. nah oke dijelasin dulu, kita cari cara yang lain metnya, misalkan, oke ada met di sini, nah kita mau pakai met inilah, ada cara metnya biar tengah, nah ini kan nah, Tadi ada eh, terakhir ya, ini yang terakhir ya. Nah, biar tenang uh, pas pastinya, pastinya ini aja ditempel ke permukaan ini nah, jadi ini udah ada posisinya di tengah ya tarik ke bawah baru yang ini permukaan ini ditempel pada permukaan yang oke okay. kebetulan ya kita sama ini yang sama ya sama oke okay. ya ini baru oke okay. nah ini hijanya ada tutnya tinggal kita membuat Uh, ini mau pakai laci, uh, mau pakai pintu. Boleh, mau pakai laci juga boleh, pakai pintu juga boleh. Tinggal ini kita kasih uh, sekat-sekatnya ya, hambal-hambal tengahnya. Nah, setelah hambal tengah, kita sama seperti tadi ambil di insert komponen-komponen, lalu kita tempelkan si ini si kursor mouse nya di bidang ini oke okay. nah ini ya mungkin nanti kalau kita ada disini tapi nanti repotnya ya nggak apa apa tinggal sini juga apa apa tapi biar nanti kita pas ini kita ambil aja cara agak jauhannya nah, ini baru kita masukkan ukurannya berapa tadi lima lima ratus. Oke, nanti kalau kepanjangan tinggal ini ya. <kuh> <kuh> kita nanti ini ukurannya diubah dulu. Kita biarkan dulu ini. Biarkan dulu. Langsung kita di sini instrumennya. Instrumennya tadi berapa? Stripnya nah, oke, Jadi, kita coba bikin sembarang dulu. Ya, nah, bikin sembarang. Wah, ini foto Oke, tidak masalah. Oke, oh, ini oh, ya, dua. Nah, tinggal di ini. tadi, kalaupun di copy, bisa nggak tinggal di control, di keyboard, kiri, di <kiri> bawah, tekan mouse, sebelah kanan, eh, sebelah kiri. Lalu tarik nah ini juga bisa. Caranya, nah yang ini dihapus, bisa tinggal di delete aja. Kalau mau cara yang ini, boleh ya, tinggal ke sini, ready Oke, lalu tempel ke sini. Ini kelebihan, Pak. Oh, enggak apa-apa. Jadi kita tinggal rubah ukuran eh sorry dikelola nah, ini rubah ukurannya boleh ya boleh berapa ukuran ini terlalu tebal ya kita bikin sama 12 gelas dua sikapnya 2 ya tinggal di refresh oke okay. <tuh> <tuk> lalu lagi batuk. Lalu <tuk> lalu yang ini tempel ke sini. Nah, Oke, okay. nah, ini terlalu panjang ya. Iya pastinya terlalu panjang. Tinggal ganti. Kita ukur di envelop ini meteran ambil ke sini dari sini. Ke permukaan ini berapa? 400 pas. Oh, bisa 400 passe. Ya, merubah ini tinggal <tuh> di <tuh> menjadi 400. Oke. Okay. Jadi kita edit part langsung di aslinya. Ya. Kemar sama seperti tadi. Ini jarak ini ke sini berapa? Menaruh oh, 476. Oke. Okay. Ini tinggal dirubah menjadi empat ratus enam Sudah berubah. oh, berarti benar. Terus, bagaimana ini jaraknya? Ini kan masih gerak gerak nih. Nah, tinggal kita jarak antara di langsung di ini jadi met ya hantar nah, yang ini jadi met sebentar yang ini oh langsung nempel kasih jarak jaraknya mau berapa anggap aja dua dibagi dua aja yang tadi ya oke selesai nyampe sini nya kita mau pakai pintu atau pakai lagi. Oke, okay, pertama kita pakai pintu dulu aja lah. Nanti Biar uh, tahu buat tutupnya. Oke, okay, kita buka pakai pintu. Sama seperti tadi insert komponen terus nyepat. Oke, okay, mau di mana kita mulai di sinilah. Nah, oke. Okay, nah. Oh, di bawah. Ya, ini tadi ada harusnya di, di point-nya ya, Oke, tidak masalah. kita sambil belajar nanti perbaiki terus belajar terus. ininya kita pintunya mau coba deh kita tadi 500 ya. tingginya 500, kesudinnya juga kayaknya tadi 500 ya lima Terus bolehlah nanti kalau ngapas tebal <tuh>, lagi berapa tebalnya kalau oh, ini terlalu tebalan dong harusnya minimal seakan jam nah, terlalu tebal juga ya yang dua belas lah ini perhatikan di sini biar mid bang ya mid bang oke nah ini ini kita copot lagi nih. Kenapa kita assembling partnya tadi satu tapi kita bisa sembeling nah ini cara pembuatan 4 di dalam sembri Oke kita delete nah kami kita mau buat pintu nih pintu ini biar bisa bergerak kan kita ini metnya itu di sudutnya sudut sini kita mapnya ke mana ya? metnya ke ya. Pas ini oke. Okay. Nah, ini kita metnya ke atas, ke atas sini. Tapi ingat kasih jarak minimal lima eh, miliar, biar nanti tidak ada gesekan. Ya, biar ya, tidak ada gesekan. Oke. Tapi kayaknya kurang ya. Coba kita perpanjang ininya. Misalkan bukan di ya. PP ini antara jarak yang ini dari luar sampai sini. Bukan 1800 tapi 506 berarti ini harus ditambahin 6 berarti 506 tambah 6 misalkan tambah 6 oke okay. tambah 6 Sip. oke okay. mantap nah ini kan ini kan lepas terus nih berarti pada saat Eh, biar nih pas nutup ke sini berapa, nah antara ini kita mau di nih ya, map yang ini, map. Nah di sini ada map Advent ya yang Advan buat map. Nah ini ya, ini nih ada jarak ya. Nah pertama misalnya kayak ini ya, yang terjauhnya kita coba jajah. Terus, eh, kesininya berapa? Kesininya harusnya oke, yang ini sembilan puluh derajat galanya. Terus yang bawahnya harusnya benar derajat coba benar gaya Oh harusnya benar ya coba-coba ya. uh, ini kan jadi ini tidak melihat ya. begini ini jadi banyak sini nyampe sini ya, nyampe sini nah nggak ngelola. jadi apa ini ada yang selanya pintu nah terus bagaimana biar kita terlihat warnanya oke kita udah mulai ke kesini warnanya biar kelihatan berwarna kita belum uh, maksimal ya kita nanti kalau bisa mau tambahin air uh, lain boleh pertama kita kasih warna dulu dah ini ini uh, Meja atasnya ini material, klik kiri, klik kanan, edit materialnya. Nah, nah, coba sebentar ya. Nah, baru pakai wood, misalkan. Wood. Bahasa, nah, coba bahasa kayak gimana. Kalau bahasa kayak gimana, oh kayak gitu bahasa. Bila bahasa kayak gitu ya. Oh, misalkan nggak pakai bahasa gimana boleh hmm, cukuplah apply code misalkan ininya mau pakai apa baru klik nah di sini kakinya itu mau pakai yang mana oh yang ini nih. ya Baru kita material edit material langsung ke tadi, buat ya, kalau sampai kayu bisa pakai. Wah, nah gimana kalau pakai? Oh, target dulu, dulu boleh, apply close. Nah, ini punya pintunya, pintunya pakai apa? Misalkan klik kanan langsung. Oh sorry, bukan di situ. Bahasa Ini langsung di edit materi. Klik kanan langsung muncul. Mau pakai warna, pakai apa juga boleh. Pakai ini aja lah. Samain lah, oh, ya. Oh, nah, ini. Ini juga sama. Misalkan mau pakainya. Oke, langsung ke sini edit materialnya lalu ke oak juga lah sama aja nah, ini ini juga kita samain aja lah oak juga ya sama ini ini ini kalian boleh <kuh> pakai yang lain tergantung suka sukanya ya, ini tinggal yang belakang yang belakangnya nanti kita mau pakai apa yang belakangnya belakangnya pakai warna ini boleh cari warna sini kok boleh nah, warnanya dari sini aja misalkan belakangnya pakai warna Ngambil dari ini ya, warnanya ngambil dari sini aja lah. Warnanya bisa pakai ini, misalkan abu-abu ya, boleh tidak masalah. Oke, udah selesai. Lihat ya, nanti, tanpa diamond accessories aja. Oke, kita diamond accessories cukup ya nanti lanjutin lagi pengembangannya seperti apa ini kelihatan transparansinya ini belum masukin aksesoris ya ini nya seperti apa ya oke okay. nanti tinggal kita tambahin aksesorisnya asesoris oke okay. sampai di sini dulu nanti dilanjutin ke pertemuan berikutnya ya di sini kebuka uh, ini masih belum belum dikasih material ya nanti coba nah, tanggung telah izin aja satu lagi materialnya ini ya aja lah kalian boleh pakai warna-warna juga nggak masalah ini tutup lagi pintunya ya nah, jadi nggak lewat agar sudah diukur derajatnya oke okay. sampai di sini ini nanti, kalau mau di render tergantung kalian mau rendernya bagaimana. Kalau dari SolidWorks sendiri, ada buat rendernya di aplikasi ini, tidak ada game mana mau kena analisisnya. Sampai ketemuan, jika ada yang komentar di kolom komentar, ya oke, terima kasih.